Ya, saya akan share scene sekali lagi, bentar ya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang pernah ikut modul pembukaan atau dulu membuka file video link pembukaan, karena enggak semua WA Group, karena waktu kita enggak pakai pembukaan, langsung praktek-praktek. ya Sekarang saya kasih sedikit saja. ya Tujuan kita pola hidup sehat, pola nafas hanya salah satu bagian, tapi paling panjang pelajarannya, karena bukan yang lain enggak penting, yang lain sudah banyak diajarkan, waktu kuliah, oleh dokter, bahkan di WA Group yang spesial, seperti WA Group, yang kita bentuk juga, yang saya buat juga, WA grup apa namanya, eh, diabetes, kalau cancer, maka soal menu saya serahkan kepada para penyintas yang sudah berhasil sembuh. Nah, secara umum yang kita lakukan, apa kita pelajari dalam pola hidup sehat itu untuk menuju kesehatan memang ya, atau kesembuhan lewat mekanisme regenerasi sel, di mana kalau terjadi regenerasi sel, maka sehat atau awet muda. Tapi untuk regenerasi sel ini butuh istirahat, maka akan ada modul nanti mengenai deep sleep. Perlu olahraga karena olahraga itu mengaktifkan metabolisme. Bahkan butuh puasa sebenarnya ya, karena puasa itu seperti on-off untuk merestat sistem imun. Jadi, tapi puasa kan sudah banyak diajarkan ya, terutama kalau untuk kesehatan ya, intermittent fasting, makan terakhir jam 5 jam enam sarapannya jam 10, tapi kalau nggak kuat eh, yang empat belas jam ya jam 7. jadi itu sebenarnya wajib gitu ya intermittent fasting, atau mau puasa senin kemis juga boleh. Kalau nggak kuat belum kuat yang enam belas jam ya 13 jam aja tapi selama lamanya, jadi sepanjang hidup ini ya pokoknya jam 6 sore udah makan terakhir ya, jam 7 sarapan gitu itu udah 13 jam udah bagus paling nggak untuk gulanya terkendali. Kita kan ada olah pikiran, nah hari ini tuh termasuk sebenarnya yang olah pikiran. Sambil olah nafas. Olah nafas membuat regenerasi sel terjadi, paling bagus untuk ngatur saturasi dan pH. Supaya regenerasi sel terjadi. pH saturasi diatur lewat olah nafas. Hati pikiran diatur oleh olah nafas. Bisa sehat? Ya nggak bisa. gitu ya, Itu kan olah nafas hanya sebagian saja. Perlu nutrisi yang tepat. Boleh diet golongan darah, boleh diet mediterian, boleh diet low-carbo tapi saya merekomendasi genomic diet ya. karena itu yang paling akurat sesuai dengan DNA cuma memang bayar ya ada biayanya dibilang mahal ya mahal dibilang enggak ya sekali seumur hidup karena DNA enggak berubah tapi kalau yang tidak ada dana ya nutrisi yang tepat ini seperti yang dibagikan sama teman-teman aja di WA grup kanker ya ikuti apa yang teman-teman sudah sembuh berbagi di situ ya atau ikutin kalau kanker yang paling saya paling kuat gitu ya ya Ibu Leong Pitlin atau Pak Waluruntu ya karena Pak Bawaruntu juga udah survivor kanker 20 tahun ya jadi udah cukup lama juga tapi Bu Leong Pitlin ya dia Terkenal karena membagikan gratis ilmunya. Untuk regulasi sel, kita butuh asam amino, khususnya untuk membangun sel-sel yang baru. Apalagi kalau mau bicara imun, imun butuh antibodi, antibodi butuh asam amino. Asam amino, maka kita juga belajar kefir, probiotik, jus pro, ya, jus pro, probiotik, sebenarnya lebih banyak untuk. Antioksidan enzim tapi low karbo, jadi buah-buah difermentasi sehingga kita nggak banyak karbo, kecuali nggak ada masalah dengan karbo. Ya, keturunan punya masalah dengan karbo, maka buahnya pun difermentasi untuk menghasilkan vitamin enzim, sehingga enzimnya nggak rusak oleh pemanasan. Nah, ini semuanya yang akan kita pelajari. Kalau berhasil, apa yang dapatkan gitu ya? Federasi sel kan bikin sehat, pasti sehat, bahkan bisa awet muda. ya. Contohnya, ini saya lahir tahun 63, berarti umur saya nggak lama lagi 60 tahun. Tapi tahun lalu saya tes usia biologis saya itu 46. Sekarang usia biologi saya 45 tahun. Usia metabolisme itu indikator kalau regenerasi selnya udah berjalan. Nah, kita belajar apa saja sih? Secara teknis metolah nafas metodenya kita ajarkan lima dulu, walaupun ada lagi yang sebenarnya yang lain empat ya tapi yang satu tiga jadi kita metode dasar bimbo satu Hof dua ini saya sebut satu bidang aja gitu ya tapi seharusnya kalau dibagi dibikin bikin metode ya kita belajar bimbo satu Hof dua water whiskey coffee breathing sama olah nafas segitiga jadi secara teknis olah nafas kita belajar beberapa metode satu dua tiga empat lima enam enam metode tapi sambil berolah nafas segitiga misalnya kita melakukan nanti healing terapi Sambil melakukan water breathing, kita melakukan body scan. Nah, body scan healing terapi itu muatan. Kita melakukan image terapi, lalu kita mind soul terapi atau olah jiwa. Nah, kita tuh sebenarnya sekarang sudah di modul yang ketujuh, gitu ya. Bagi yang angkatan yang sebelumnya, angkatan sebelumnya lagi malah sudah selesai dengan body stretching, sudah belajar antibiotik, sudah belajar deep sleep. Genomic diet malah belum dibuka. Di grup terbuka karena kalau sudah membahas diet, rancangannya WA dua arah, tapi saya pindahkan yang sudah mulai membahas diet pindah grup khusus, yaitu grup misalnya yang kanker masuk grup Cancer yang diet diabetes masuk diabetes yang di luar Cancer dan diabetes, kayaknya menunya lebih gampang. ya Kolesterol ya udah hindari aja yang lemaknya tinggi selesai gitu kan ya, atau masuk genomic diet. Nah itulah modul keseluruhan ya. Kita akan langsung mulai, kita akan praktek. Sebenarnya bagian dari mind soul terapi. Kalau di Bimprov itu namanya mind focus ya kita sebut aja olahraga olah olah jiwa ya. Jadi kita ada olahraganya lewat body stretching, olah nafas ya seperti ini ya kita akan mulai. Uh, sebentar ini baterai saya cukup oke okay, lebih amannya saya ambil maaf ya sebentar saya ambil uh, raw kabel dulu satu menit ya kita akan olah nafas uh, pengharapan saya akan mundur biar kelihatan. Selamat pagi. Kita akan olah nafas dengan muatan atau tema untuk mengolah hati, pikir, dan rasa pengharapan. Secara teknis, boleh menggunakan water breathing, tarik lepas jumlahnya sama, Riski breathing melepasnya lebih panjang daripada narik, atau sebaliknya, kalau mau menariknya lebih panjang. Menarik dan melepaskan lewat hidung, mulut ditutup, bibir tersenyum. Jika melepasnya lebih panjang, cenderung akan menurunkan denyut jantung. Jika menariknya lebih panjang, akan cenderung menaikkan denyut jantung. Jika menarik dan melepasnya cukup dalam, maka juga saturasi dan pH akan naik. Tetapi dalam serial ini juga lebih difokuskan pada tujuan untuk keseimbangan hormonal dimana hormon-hormon akan seimbang tubuh sehat karena hati pikiran yang tenang yang tidak bergejolak sehingga sangat efektif atau bagus untuk sakit-sakit psikosomatis penyakit karena ketidakseimbangan hormon Stress dan sebagainya. Kita akan mulai dan saya akan berikan aba-aba dengan hitungan tarik lepas secara umum yaitu 8 detik tarik 8 detik lepas. Tarik nafas satu dua tiga empat lima Enam tujuh delapan, lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu, tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh. 8. lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan, 6, 5, 4, 3, Dua Satu Teman-teman bisa melanjutkan Tarik dan lepas Sesuai dengan kebutuhan Kondisi masing-masing Bagi yang saturasi Dan pH-nya masih rendah Boleh juga kalau mau Menggunakan Nafas segitiga Bagi yang sudah belajar nafas segitiga yang belum pun mencoba juga mudah tarik nafas tahan nafas lepas nafas tarik 8 detik tahan 8 detik lepaskan 8 detik maka disebut nafas segitiga silahkan menikmati nafas dari Tuhan nafas yang menyegarkan Tubuh alkali, saturasi penuh, denyut jantung ideal normal, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari bahwa nafas yang teratur dan pelan-pelan, nafas yang dalam akan menyeimbangkan sistem hormonal penyut jantung pada skala ideal, pH darah dalam skala ideal, dan saturasi penuh 99 atau 100%. Regenerasi sel terjadi selain adanya nutrisi yang tepat, tapi juga kondisi. Seperti alkali, tersedianya enzim antioksidan, nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki organ-organ, tapi juga hormon sebagai katalisator. Karena itu, kita percaya bahwa melalui olah nafas, regenerasi sel terjadi maksimal. Pemulihan dan kesembuhan terjadi. Tarik nafas dari Tuhan, nikmati nafas yang menghidupkan. Sambil menikmati nafas dari Tuhan, hari ini kita mencoba untuk mengatur pikiran kita tentang pengharapan. Ketika seseorang sakit atau difonis sakit, maka sering yang terjadi adalah kecemasan, ketakutan, putus asa, dan kondisinya bisa drop dengan sangat cepat. Saya pernah menjumpai seorang ibu yang sehat-sehat saja karena anaknya pekerjaannya bagus, diberkati, maka ibunya dites untuk DNA cancer. Dan mengejutkan ternyata justru dari tes itu diketahui memang ibunya ada cancer yang masih tahap awal. Tapi gara-gara tes itu ibunya stres, dan justru sejak dia tahu bahwa dia ada kanker kesehatannya memburuk memburuk dan terus memburuk apa yang terjadi keputusasaan ketakutan kecemasan bahkan ketika tidak ada harapan maka justru mengacokan sistem hormonal mengacokan sistem imun Imun bisa drop, atau bahkan imun yang error, maka menjadi antibodi menyerang dirinya sendiri atau autoimun. Maka cancer bertambah parah. Dalam kondisi atau level tertentu, pasti dibutuhkan tindakan medis, baik itu obat atau pentindakan yang lain. Tetapi kita juga perlu mempersenjatai dengan tindakan psikologis. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa hati gembira, obat yang manjur, kita juga belajar mengenai kebahagiaan dan ketenangan, dimana serotonin diproduksi dengan baik, demikian juga dengan harapan. Ketika orang sudah tidak ada harapan, maka apapun obat yang dimakan, nutrisi sehat yang dikonsumsi, tidak maksimal. Karena itu mari kita mengelola harapan itu. Harapan membuat orang antusias. Harapan membuat orang berusaha. Ketika tidak ada harapan, maka bukan pasrah, tapi menyerah. Bahkan mungkin berkata, lebih baik mati karena sudah tidak ada harapan. Tapi sebenarnya, selama kita masih bernafas, kita masih ada harapan. Ibu saya pernah kena stroke, masuk rumah sakit, matanya terbuka, tapi seperti tidak sadar, bahkan bibir, tangan, jari, semuanya lumpuh total. Saya lima bersaudara, dan saya cukup dekat dengan ibu saya. Melihat keadaan ibu saya, saya bukan menangis, tapi saya memberikan harapan-harapan. Saya katakan, ibu mau melihat cucu, enggak? ibu mau gak menyaksikan cucu menikah? Ibu, pengen enggak jalan-jalan ke sana? Tapi kalau sembuh, kita ke sana. Matanya mulai berbinar-binar, bahkan meneteskan air mata. Semakin diberi harapan-harapan, dia mulai menggerakkan bisa jarinya. Jarinya seperti memegang erat sesuatu, tapi saya tafsirkan itu tekad untuk sembuh. Itu terjadi ketika ibu saya udah usia 70 tahun lebih. Singkat cerita, ibu saya sembuh dan dipanggil Tuhan pada usia 84 85. Ketika orang ada harapan, maka Harapan itu memperpanjang hidup, harapan itu memperkuat sistem imun, harapan itu membuat orang berusaha. Maka kita perlu belajar mengelola hati tetap punya harapan. Memang saya pernah mengajarkan dalam modul inner healing luka-luka batin mengenai mengelola kekecewaan, dan saya katakan, orang kecewa karena harapannya tidak dipenuhi. Sebenarnya orang tidak berani berharap, tidak mau berharap daripada kecewa. Tetapi sebenarnya kita tetap harus punya harapan. Kalau harapan tidak dipenuhi, maka yang kita kelola adalah bagaimana menghadapi situasi itu. Bahkan termasuk ketika harapan itu kepada Tuhan. Misalnya, waktu anak saya sakit covid dan tergeletak di lantai, saya berharap sembuh, dan ternyata sembuh. Tapi dua bulan kemudian, dua tiga bulan kemudian, Bapak mertua saya yang tinggal di rumah saya sakit, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Selama masih bernafas, kita berusaha ke rumah sakit, masuk ICU, pengobatan, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi seandainya yang terjadi tidak yang seperti kita harapkan, maka kita tidak boleh trauma berharap, lalu tidak mau punya harapan. Seandainya terjadi yang di luar harapan, maka kita harus segera mengatur pikiran kita bahwa itu yang terbaik. Walaupun kita tidak mengerti baiknya di mana, tapi percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu yang terbaik. Saya punya cerita nyata, kalau mungkin buka teman-teman pernah membaca berita, maka mungkin pernah ingat dulu ketika penerbangan Adam Air dari Surabaya menuju Palu seingat saya, ingat saya jatuh di laut atau menuju menadu tapi jatuhnya di sekitar Palu ada satu keluarga yang ketika menuju ke airport ada saja halangannya yang macet yang sopirnya salah belok jalan sehingga akhirnya dia terlambat ke airport tentu dia marah bahkan dia sebenarnya belum terlambat sekali Pesawatnya belum terbang. Tapi memang boardingnya sudah selesai. Dia mendesak supaya masih diberi kesempatan, toh dia nggak bawa bagasi. Dan krunya dengan tegas menolaknya. Dan dia marah-marah. Akhirnya dia ada di airport dengan kebingungan, untuk membeli tiket baru atau berangkat besoknya. Cukup lama dia mengambil keputusan, karena flight berikutnya pun masih lama. Singkat cerita, masih di airport, dia mendengar berita bahwa pesawat yang seharusnya dia naik di situ, jatuh di laut. Karena itu kadang-kadang ada misteri dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kasus ini tentunya cerita keluarga yang terlambat datang ke airport. Tapi ternyata keterlambatannya itu yang disebabkan oleh banyak masalah di jalan, itu adalah yang terbaik. Termasuk juga seandainya, atau seperti papah saya, mertua saya, yang di rumah saya sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan. Maka saya tetap berpendapat bahwa itu adalah yang terbaik saat ini. Karena kita tidak tahu, seandainya sembuh, mungkin akan susah juga hidupnya. Karena itu kita perlu mengelola yang namanya harapan. Selama kita masih bernafas, kita boleh berharap. Tapi seandainya harapan tidak terjadi, maka kita harus segera mengatur pikiran kita supaya kita tidak apatis, tidak trauma dengan pengharapan. Demikian juga dalam pengharapan yang lain. Saya merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan kontrak rumah enam kali enam meter persegi, kerja keras, merintis usaha dengan harapan pada masa tua saya perusahaan saya bisa go public. Karena itu bekerja dengan sangat keras sehingga perusahaan kami menjadi perusahaan yang berskala nasional. Kami punya stokis lebih di 200 kabupaten dengan pegawai tiga ratusan orang, dengan kantor di BSD, halaman kantornya dua hektar, gedungnya delapan lantai, satu lantai 1.560 meter, cukup besar kantor kami, dan cukup besar perusahaan kami. Harapan kami go publik pada masa tua. Singkat cerita, saya bangkrut 2019, bahkan menyisakan utang saldo minus di bank. Saya masuk usia pensiun dengan tanpa punya usaha. Beberapa orang, ketika mengalami kebangkrutan, lalu putus harapan, menjadi apatis, lalu sakit. Sekali lagi, bukannya saya tidak mengalami masalah-masalah besar, bahkan yang traumatis, tapi saya mencoba untuk tetap punya harapan selagi masih hidup. Harapan untuk bangkit kembali, harapan untuk sukses, termasuk juga harapan untuk sembuh, harapan untuk bisa lepas obat. 2009 saya dijumpai di diabet dengan gula 400 HP. A1C 11,5, dan sepertinya saya sudah diabetes bertahun-tahun tanpa pernah memeriksanya. Tapi karena waktu itu saya masih cukup muda, dalam arti 2009, saya lahir tahun 63 Maka pada saat itu saya semangat sekali untuk hidup sehat tanpa obat, saya belajar dari Dokter Tan Sutien untuk bisa sehat tanpa obat. 2017 saya kampuh lagi minum obat lagi dan saat itu saya sebenarnya sudah pasrah ya sudahlah minum obat saja sudah umur. Singkat cerita ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang punya harapan untuk sehat tanpa obat, saya bangkit kembali. Belum lama, baru dua tahun yang lalu, tapi ketika saya punya harapan, saya semangat untuk kembali menjalani pola hidup sehat. Mengatur makan, minum yang sehat, tidur sehat, bahkan latihan olah nafas setiap hari. Harapan itulah yang membuat saya konsisten untuk berlatih terus olah nafas. Bahkan saya melanjutkan pembelajaran saya sangat berapi-api dan antusias dalam mempelajari olah nafas dari berbagai aliran, dari Wim Hof, Baiteko, John kabat -Sin, Patricia Garbang. Kenapa saya begitu antusias, bahkan akhirnya mengajarkan dengan antusias, karena saya punya harapan. Dan harapan saya tercapai dalam hal saya bisa lepas obat diabetes. Harapan membuat orang berusaha dengan kuat. Harapan membuat semangat. Harapan membuat antusias Karena itu, saya ingin berbagi harapan dengan teman-teman bahwa selama kita masih bernafas, kita masih punya harapan. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Nikmati aliran oksigen yang mengalir ke hidung paru-paru, ke oksigen yang pindah ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Bersama dengan oksigen dalam darah, diedarkan juga nutrisi, hormon, enzim, semuanya mencapai sasaran karena tubuh ini cerdas. Ketika kita sakit, sakit di jempol atau di dengkul, kita masukkan obat ke mulut. Dan itu obat sampai juga ke lutut atau ke jempol kaki. Karena tubuh kita diciptakan Tuhan luar biasa. Nutrisi apa? Dibawa kemana Dengan cara-cara yang ajaib sekali. Metabolisme tubuh begitu rumit, unik, ajaib, tapi saya sering mengatakannya dengan sederhana. Tubuh kita cerdas tadi, kecerdasan tubuh ini bisa rusak, error, bahkan antibodi bisa menyerang dirinya sendiri, sehingga disebut autoimun. Ketika jiwa kita tergoncang, kita putus asa, kita kehilangan harapan, kita apatis, kita kecewa, kita kepayahan. Kita marah. Marah dengan diri sendiri, marah dengan orang lain, bahkan mungkin marah dengan Tuhan. Kita menyesali keadaan, kita meratapi nasib. Kita ambil nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Oksigen yang penuh, yang sampai ke otak, menyegarkan otak kita. Dan logika kita bisa berjalan kembali, mengalahkan perasaan. Dan kita kendalikan perasaan kita. Kita tarik nafas dari Tuhan. Dan kita juga menarik harapan baru. Kita buang apatis, kita buang kecewa, kita buang kepahitan. Kita tarik nafas, kita hembuskan dengan sangat pelan, dengan sebuah ketenangan, bukan nafas yang terputus-putus. Semakin sering kita latihan, bahkan yang tidak dalam kondisi terlalu parah, satu kali pagi hari, satu kali malam hari sudah cukup. Kecuali yang dalam terapi khusus sedang menurunkan gula yang sedang tinggi-tingginya, atau menghadapi miung kista kanker, dan dalam jadwal akan dikemo dalam 2-3 bulan ke depan, teman-teman bisa latih olah nafas 2 tiga jam sekali dengan sebuah harapan saat dokter mengecek kembali sebelum dilakukan kemo atau radiasi. Berharap bahwa dokter berkata, tidak perlu dilakukan hal itu karena keadaannya membaik dengan sangat cepat. Tapi seandainya harapan itu tidak terjadi, kita percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan dengan latihan berolah nafas, pola hidup sehat, makan yang sehat, membuat keadaan jauh lebih baik daripada tidak. Karena yang lain mengalami kemajuan luar biasa. Ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan, nikmati nafas kehidupan, dan kita kembali mengatur hati kita, pikiran kita. Hati yang punya pengharapan yang kuat. Kita di bagian akhir dari olah nafas hari ini, dan saya mengajak teman-teman semuanya berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Dan saya akan berdoa secara umum. Tuhan, kami duduk diam mengambil nafas dari Tuhan. Kami tarik nafas kehidupan yang dari Tuhan kami mau berdoa, berkata-kata di hadapan Tuhan. Tuhanlah harapan kami. Tuhanlah harapan kami. Harapan tertinggi kami adalah kesembuhan dari Tuhan. Harapan tertinggi kami adalah perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Bahkan penderitaan kami, sakit-penyakit kami, masalah-masalah kami, akan menjadi sebuah sejarah kehidupan yang suatu saat di kemudian hari kami nikmati, dan kami banggakan menjadi sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai untuk anak cucu kami, cerita bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menyembuhkan kami, cerita bagaimana Tuhan menyertai kami dalam lembah-lembah air mata, dalam bayang-bayang maut. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu memproses manusia batiniah kami, karakter kami, kepribadian kami, Hikmat kami, kami membawa harapan kami, dan juga harapan teman-teman, khususnya harapan untuk kesembuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami berharap. Terima kasih Tuhan, kita akan mengakhiri olah nafas kita dengan kembali olah nafas. Relaksasi, kalau sudah selesai berdoa, kalau mau buka mata, boleh dan kita hitung kembali. Tarik dan lepas delapan hitungan boleh dengan diangkat tangannya, kita mulai. Beberapa kali olah nafas, relaksasi. Tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, tangan diangkat terus tinggi-tinggi sampai kentok, nggak bisa menarik nafas lagi, boleh pakai berhenti sebentar, tahan sebentar, lalu lepaskan, tangan diturunkan pelan-pelan, dihembuskan pelan-pelan, tetap lewat hidung, tarik hidung, keluar hidung, mulut tersenyum, tangan boleh diangkat. Dan diturunkan, dan saya kembali menghitung. Tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik. Nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, 2 1 tahan sebentar lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas tangan diangkat tinggi-tinggi nikmati oksigen dari Tuhan boleh pakai tahan sebentar lalu lepaskan pelan-pelan dan kita Selesai. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. 645. Kalau yang mau leave karena ada hal-hal yang lain, uh, silakan. Saya coba melihat beberapa pertanyaan. Kalau ada yang menulis, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Okay. Selamat pagi. Terus ke bawah. Pak kalau alergi susu laktus intoleran juga alergi whey enggak ya. Jadi laktus itu kan karbohidrat ya kayak ada glukos, fruktos, laktos maka saya termasuk laktus intoleran. Jadi saya tes DNA ya. Tes DNA itu menganalisa 143 areal DNA. Seperti misalnya bagaimana proses metilasinya. Kalau metilasinya rendah atau merah, wah itu juga peluang kankernya bisa tinggi karena metilasi itu kayak juga on-offnya sel otot imun. Metilasi bisa tergoncang juga ketika jiwanya terguncang. Lalu kalau metilasinya jelek, nanti biasanya inflamasi, peradangan, selnya memberah, membelahnya error, sel membelah error jumlahnya banyak itu memicu kanker. Nah itu ada ya metilasi, ada stres oksidatif lalu ketahuan juga nanti olahraganya bagus pagi atau sore olahraganya bagus bagus yang kayak berenang, sepeda atau yang eh, angkat beban, ya, yang otot atau yang butuh endurance, yang butuh ketahanan termasuk laktus intoleran apa tidak? Nah saya merah, jadi saya kalau minum susu kentut, main lalu gimana? Ya saya fermentasi, ya difermentasi dijadikan kefir maka laktusnya Difermentasi oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merubah laktus menjadi asam laktat. Lalu proteinnya pun bahkan dipotong-potong, lebih pendek ya, terpisah nanti W-nya. Jadi W itu kefir bening, itu whey. Kalau yang kefir yang putih itu GERD, itu banyak lemaknya di situ. Nah, itu mau dipisah boleh ya. Kalau yang kolesterol nggak mau lemaknya ya. Lalu yang mau ambil W-nya aja, beningnya yang enggak ada masalah dengan lemak atau malah metabolisme lemaknya bagus karena juga hasil DNA bisa mendeteksi bagaimana metabolisme lemak kalau metabolisme lemaknya jelek makan lemak dikit berat badan naik jadi kalau mau menurunkan berat badan mengurangi nasi atau mengurangi lemak ya tergantung nanti ketahuan metabolisme karbohidrat kalau karbohidratnya sensitif ya makan nasi dikit berat badannya naik mau kurus Kurangi karbohidrat, tapi kalau ada orang yang malah justru untuk berat badan itu, ngurangi nasi, udah sampai nggak makan nasi, ya nggak kurus-kurus gitu ya. Dia orang yang metabolisme lamaannya bagus, itu semuanya ketahuan dengan DNA. Nah, kalau metlaktus intoleran ya, maka jangan makan laktus, tapi makan protein. nggak apa-apa, protein bukan laktus gitu ya. Jadi, saya susunnya, saya fermentasi dengan menjadi kefir. Bahkan ini karena minum probiotik terus, nanti ada dalam modul probiotik ya, saya. Bikin kefir dari 2009. Sejak sakit itu saya sampai hari ini nggak beli kefir, bikin sendiri. Kenapa ya? Orang perfeksionis kan begitu ya. Nggak percaya yang dibikin orang lain. Dan juga lebih murah gitu ya. Tinggal susu, kasih benih kefir, beli benih kefir, ketik di Google kefir green, beli sekali seumur hidup. Tiga hari panen, muter terus. Jadi kefir itu benihnya seumur hidup. Kan benihnya itu kan bakteri, makhluk hidup. Malah makin lama bertambah banyak. Nah, maka setelah saya rajin minum kefir, rupanya bakterinya kan ada dalam kefir yaitu bakteri asam laktat yang meng yang bisa mencerna laktus. Sudah banyak di perut saya. Jadi sekarang saya minum susu pun nggak kencet, enggak kentut. <tuh> Jadi kayak kayak laktos intolerannya sembuh gitu, tapi sebenarnya DNA saya tetap laktos intolerannya rendah. Maka waktu di tes DNA kemarin saya masih baru tahun ini tes DNA merah gitu. Tapi saya minum susu nggak apa-apa gitu karena dalam tubuh saya banyak bakteri asam laktat. Ya, itu termasuk nanti dalam modul probiotik saya akan jelaskan. Kalau nafas Wim Hof 2 boleh langsung tahan nafas 60 sampai 80 detik. Kalau yang diajarkan Wim sebenarnya 3 rit ya. Mulainya dengan tiga rit. Jadi 1 2 saat lepas, tahan, lalu 3 tiga, tiga rit. Nah, tiga rit itu seberapa lama? Sekuatnya. Yang 20 20 detik, yang 30 30, yang 80 80. Kalau mau latihannya supaya nggak panjang gitu ya. Cuma rit. Mau buru-buru ke kantor, dipersingkat gitu ya supaya nahan napasnya enggak lama-lama, buangnya habis dihabisin itu begitu tarik nafas yang terakhir buang. <tik> kalau saya beragain kan begitu ya ekstrim sampai <tik> gitu. makin banyak yang dibuang pasti nahannya enggak akan lama-lama. Tapi kalau buangnya enggak sampai begitu ya bisa bangga gitu kan, bisa lompat empat menit, ya gitu. <tik> coba tiga detik. saya empat menit iya buangnya enggak habis gitu kan, buang sampai habis gitu ya itu nanti paling enggak kita latihannya biar enggak lama-lama ya yang penting nanti sudah karena memang yang dicapai dengan BIMBOK dua itu bagaimana hipoksia ya nanti di modul 2 dijelaskan. Teman-teman yang belum belajar BIMBOK 2 ya memang belum ya. Laktos intoleran alergi susu sapi ya sudah dijelasin tadi ya semua yang laktus, nggak jangan dimakan. Untuk tipe auditif selama ikut Zoom jadi asik dengarkan narasi lupa olah nafas <laughs> ya dengarkan aja dapat pelajarannya lalu nanti latihan sendiri nggak usah pakai audio dari saya gitu ya apa ya jadi dengerin aja atau kalau enggak ya udah sendiri aja udah gitu ya enggak apa, -apa kan emang sebenarnya kalau udah biasa kan bisa sendiri nggak perlu lagi ikut-ikut bareng ya pak model Wim Hof satu apa boleh saya lakukan sambil jalan pagi kalau mau sambil jalan pagi paling bagus water breathing irama bernafasnya saya kan sama ya irama bernafasnya bersama dengan irama jalan supaya selaras selaras tubuh selaras jiwa selaras hormon gitu ya tapi kalau mau Wim Hof, ya ritmenya aja yang diatur ya tarik misalnya gini langkahnya ya langkah itu kayak hitung jadi melangkah tuh 2 Taruh 1 2 3 4 ya. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, lepas, lepas, lepas, lepas. Tuh 2 3. Pak. Jadi sambil ngitung 1, 2 3 4 5. 4 5 2 1nya gitu. Sampai terbiasa ngitung 1 2 menit terus tanpa ngitung udah pokoknya berjalannya itu nariknya sekian langkah. Nah, konsistensi. Jadi keseimbangan hormon, keseimbangan denyut jantung, keseimbangan nafas. Dan jantung diatur, nah berjalannya iramanya harus stabil, ya jangan seperti orang mau bakar lemak, ya kalau bakar lemak jangan cepat jalan, jalan secepat mungkin, cepat tangguh jalan kaki tapi bukan-bukan-bukan lari jalan, lalu pelan-pelan lima menit cepat sekali, cepat sekali. itu bakar lemak atau bakar gula, ya bakar gula sih. kalau bakar lemak harus treadmill kalau itu untuk bakar bakar gula, nah itu nggak bisa kalau jalannya harus misalnya mau sambil olahraga tiga puluh menit. 30 menit itu langkahnya betul-betul teratur ya ritmenya teratur keteraturan Oke okay, thank you thank you thank you thank you Pak masalah kefir dan produce Kapan akan diajarkan ya modul modul eh, angkatan 1-20 berapa itu sudah yang belum nanti ya kalau kita ya pasti akan sampai ya seperti tadi eh, dalam daftarnya itu yang pagi ini bisa lompat-lompat, ya. Belum ikut body scan, tapi ikut latihan pagi. enggak masalah karena ini olah nafas yang aman, yang urut kan hanya sebelum mubah 2, minggu satu sebelum inner healing, maka harus body scan. Karena kalau belum body scan, badan belum merasa sakit, jadi dibikin dulu merasa sakit. Itu lewat body scan, sampai bapak ibu teman-teman merasakan bagian mana yang sakit nah itu saya mau sembuhkan gitu ya nah, kalau nggak merasa sakit mana yang mau disembuhkan jadi body scan sebenarnya untuk melatih kepekaan terhadap laporan organ tubuh supaya kita tahu bagian mana yang sakit maka jangan heran kalau olah nafas malah merasakan sakit olah nafas nggak bikin sakit tapi jadi merasakan nanti udah sembuh rasaannya hilang segernya luar biasa ya bahkan bukannya seger bisa tes ke dokter yang kanker bisa tes uh, pet scan yang gula ya tes gula gitu ya. Jadi sehatnya bukan hanya rasa tapi memang terukur. bahkan yang beli pH meter ngecek pH-nya dulu 5, 6 sekarang 7. Olah nafas pagi ya sebelum makan ya. Setelah olahraga olahraga pagi eh, sebentar. Jadi apa pertanyaannya? Kalau mau olahraga pagi sebaiknya sebelum olnaf atau setelah ya? Bisa olah nafas dulu, baru olahraga. Bahkan sebenarnya kalau mau olahraga, ada namanya coffee breathing. ya Mungkin bisa ketik di Youtube, nanti muncul juga coffee breathing. Itu buat sebelum olahraga. Coffee breathing maksimum sehari dua kali. Whiskey breathing buat malam hari. Nanti pelan-pelan kita bacarkan. Pak, saya urin seolah nafas 7,5 setelahnya bisa 8,2. Tidak apa-apa. Ya, jadi, itu alkalosis itu kalau ketinggian dalam jumlah yang lama. pH darah 7,35 sampai 7,5. pH urin fluktuatif pH urin berbeda dengan pH darah. Tapi kalau pH urinnya 5 nggak mungkin pH darahnya 7,3 ya, udah pasti asem. Nah, pH urin pH urinnya berapa? Fluktuatif. Kalau kita olah nafas cukup lama, memang benar bisa sampai 8,2, 8,5, entar 30 menit lagi ya, itu udah turun lagi. Karena yang dijaga itu pH darahnya. Cuma kita nggak ngetes pH darah karena alatnya kan terlalu mahal kalau mau beli alat sendiri atau ke Ya pagi ke lab ya, enggak usah ya. Jadi pH urin berbeda dengan PH darah tapi mengindikasi yang sering saya jelaskan ya Pak saya tidak boleh minum susu sapi ya tadi bisa di bisa di nah tunggu dulu ya prostatnya boleh tanya ke dokternya lebih tajam. ya tidak bolehnya itu karena laktusnya atau karena proteinnya kalau ini kan soalnya prostat yang ditanyakan kalau misalnya misalnya misalnya bukan prostat ginjal itu kan tidak boleh minum bukan karena laktusnya tapi karena proteinnya jadi kalau dokternya bilang nggak boleh minum susu itu bisa ditanyakan sama dokternya, ya itu karena nggak boleh laktusnya atau nggak boleh protein terlalu tinggi. Kalau nggak boleh susu biasanya karena laktusnya. Kalau nggak boleh karena proteinnya kan pasti jangan makan daging kebanyakan, jangan makan telur panjang jangan makan kacang proteinnya dikurangin supaya kencingnya nggak berbuih. Kalau kencingnya berbuih hati-hati. Ya di sini teman-teman yang diet keto diet apalagi protein tinggi coba ya kalau kencingnya berbuih mulai periksa kreatinin kalau ada kreatinin berarti ginjalnya mulai bermasalah. Jadi kita perlu diet itu kalau saya lebih suka ya diet yang imbang ya, balance food, combining food balancing lalu diet sesuai dengan DNA. Kalau enggak ya coba-coba misalnya dengan coba diet protein tinggi. Lalu kencingnya berbuih, cek kreatinin tinggi, ya harus dikurangi Ganti lagi proteinnya kalau itu jangan daging, dari ikan atau jangan, ganti telur. Telur kolesterolnya naik, ya kuningnya jangan dimakan. Jadi harus coba-coba. Ya, kalau enggak mau coba-coba ya tadi bayar tes DNA ya mahal sih ya 8,2 juta ya tapi kita punya ukuran yang ilmiah jadi sampai berjemurnya pagi atau siang ada ya saya minum vitamin D-nya seribu-ribu atau 5.000 iu ya kalau sensitif seribu iu cukup nggak perlu lima lebih murah gitu, kan? kalau beli yang lima ya ribu potong lima kali potong-potong ya sedikit kecil-kecil gitu Jadi ketahuan gitu, tapi memang ada biayanya kalau nggak harus rajin coba-coba atau rajin konsultasi ya tanya sama dokter ya kalau hal medis klinis namanya dokter ya. Saya ulangin lagi, saya bukan dokter, saya dokter. Tapi dokter itu yang dilatih pola pikir. Jadi menghubungkan satu dengan yang lain dan memang rajin belajar gitu ya. Jadi ya bisa disangka dokter. Tapi bukan dokter, bahkan kalau udah masuk tindakan klinis Ya ada juga yang sampai BA ke saya Pak ini hasil foto scanning paru-paru saya ya udah tanya sama dokternya yang, yang nyuruh foto scan paru-paru gitu ya saya nggak tahu tapi kalau misalnya paru-paru gitu bisa sembuh ya dengan olah nafas saya bisa jawab pasti bisa kan rekan saya kan bisa menyembuhkan apa saja atau paling nggak ya dengan latihan olah nafas itu kan memang saturasi naik lama-lama bukti paru-paru sembuh efektif menarik oksigen ya jadi kalau saya menjawab pasti menjawabnya itu karena dengan sebuah logika tapi logika pun juga dibangun berdasarkan teori yang dipelajari. Tapi kalau ada masalah klinis, ya tidak. Ya, Cancer, boleh minum jus pro dan kefir. Nah, kefir dan jus pro itu asam. Ya, maka kalau boleh, saya biasanya menyarankan maksimum satu gelas jus pro sehari dan satu gelas kefir sehari. Minumnya bersamaan dengan makan. Itu untuk mengakali supaya pH tidak turun. Karena kalau bersamaan dengan makan itu kan tubuh mendeteksi makanan masuk maka lambung itu kan produksi asam lambung supaya di lambung ph-nya 2,85 sampai 3,15 maksimum ya tiga. Nah kalau kita minum jus puru yang asam katakanlah ph-nya lima dicampur dengan makanan ya maka nanti asam lambung malah mengeluarkan cukup sedikit asam lambung saja ph-nya sudah tiga di lambung ph harus di bawah tiga kalau enggak bakteri enggak mati. Nah maka minumnya itu ya minum jus puru dan kevirlnya bersama dengan makan malam makan siang misalnya kalau saya makan siang jus puru satu gelas karena satu gelas setengah malamnya kefir padahal saya enggak kanker ya tapi memang sesuatu itu enggak boleh banyak-banyak ya. Coba tanya sama di aplikasi dokter. Minum probiotik kebanyakan sakit juga. Anda minum vitamin C lebih 5000 IU mules perutnya. Jadi prebiotik juga enggak boleh kebanyakan. Kalau dokter Tarsustan malah Anda tuh enggak perlu minum probiotik gitu ya. Tapi kasih makan si probiotik dengan prebiotik Ya, tapi kalau pernah sakit, pernah minum antibiotik ya perlu. Perlu-perlu ya, juga, cuma memang Tansu Jan suka, kalau ngomong suka di ekstrim-ekstrim begitu. Gak perlu minum probiotik. Lain kali dia bilang perlu, tapi waktu dia bilang gak perlu itu dia menekankan pentingnya prebiotik. Ya, nanti kita pas modul itu kita belajar probiotik dan prebiotik. ya Jam 7, kita selesai. Kita jumpa lagi besok pagi.